Euro, USD Bullish, hati-hati sedang mencoba fase rebound. Bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam kondisi Bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.14167 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.13968. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212